Halo cumi-cumi, ketemu lagi sama gue Telmo itu Telly Channel yang akan menambah pengetahuan kalian sebanyak 0,01% Kali ini gue akan ngebahas Hand Expression Orang Italia How to get subtitle on my video So you just turn on the CC And then you click the setting symbol here Choose the language English, Indonesian, Italian. E perboh Italiani. Basta italiano. Jadi biasanya kan orang Italia kalau ngomong pakai tangan ya, dan nggak bisa diem tangannya. Gue akan memberikan contoh cara bagaimana hand expression yang ada di Italia. Karena kalian sudah memberikan masukan dan banyak request juga dari kalian supaya gue menayangkan part 2 dari Italian expression. <laughs> Semoga kalian suka dan bisa dipelajari, bisa dimengerti dan bisa dipraktekin siapa tahu kalau ketemu orang Italia di Indonesia ya. <laughs> mereka pasti akan ngerti. Dan tentunya terima kasih kalian yang sudah memberikan support, memberikan masukan. Jadi langsung aja kita praktekin sekarang, oke? Okay? Oke, okay, kita mulai nomor satu. Paura, paura, takut, Hah? takut. Non mene frega, non mene frega Gue gak peduli, gue gak peduli loncat noncek. noncek Gak ada, gak ada Hmm, kuah bueno, bueno. Enak. Enak. bilang enak yang enak. Perfetto. Perfetto. Perfect. Perfect. Buonissimo, al bacio, buonissimo, è ennak banget, è ennak banget. Oh, oh, calma, calma, calma, piano, piano, piano, piano, plan, plan, plan, plan. Kepal Kepal What a word banget sih Bosanin banget sih Bosan Farchi. Cosa posso farci ke kosa Poso Farci gue bisa apa ah gue bisa apa si mau jatar si mau jatarin dia mau bi dia mau bi si mau jatar di Ayo pergi pergi pergi kita udah terlat, kita udah terlat. Ayo pergi, pergi, pergi, pergi. Que cosa vuoi, ah? Que cosa vuoi? Que cosa vuoi? Mau lo apa sih? Lo mau apa, ya? Ha? Lu ngomong apa? Lu mau apa? Eh, tardi. Eh, tardi. Kita udah telat. Eh, tardi. Telat. Woi. non mi interesa non lo non lo gue nggak tahu, gue nggak tertarik, gue nggak tertarik dan gue nggak tahu. Soldi, celai soldi, lo punya nggak duit, ah? Lu punya duit nggak? Ditengok yo ah Ditengok yo Awas lu ya, awas lu tuh Awas lu Liatin aja nanti Wardah, eh. Tuh lihat tuh kelakuannya kayak gitu. Tuh lihat, tuh, tuh, kayak gitu. Wah, Atau bisa juga hmmm.. harus cili lo.. bian ikwa.. aku cari ke ya.. aaaah.. <tinyuruh> uuuhhh.. Oh, cumi.. sini loh.. aaah.. Uh, ngeberantakin rumah aja.. awas ya.. aaaah.. Expression loh, kok oh jadi keterusan? Gue <guluh> buka dulu gelap itu. Dia tadi hands expression yang biasa orang Italia pakai, dan tanpa bicara pun bisa pakai. Bicara pun bisa juga untuk lebih memperkuat, dan biasanya itu sangat-sangat sering dipakai dalam sehari-hari. Jadi kayak misalnya begini, gue gak peduli atau begini, mm, enak banget, oh, enak banget yang gini ya, muah muah muah muah. Jadi tuh enak banget itu sampai-sampai dicium, Wah, gitu. Jadi ada lagi kalian kalau mau komen mau kasih tahu lagi gestur yang lain, komen ya di sini. Kasih tahu gue apa yang kalian tahu dan kasih tahu gue juga hal-hal atau gestur apa lagi yang belum gue dengar. Jadi kita semua belajar di sini, pokoknya. Harus yang fun ya. Kalau untuk belajar bahasa Italia, jangan lupa universal hand gesture adalah begini. Oke, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Gue akan kasih kalian tutorial lagi, eh, toko tutorial pelajaran lagi, lesson atau yang lucu-lucu dari Italia. Sampai ketemu lagi, ciao ciao.